Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi baru wa man tabi'a usanan qiyamah. Para alim, baru ulama, para kiai, Gus Salah, Kanggalo hormati Ustaz Kiai Rangrawuh, Kanggalo hormati Bapak Bupati Bukan kalau hormati Kang dintar di jabat kalian Pak Wakil Bupati Jajaran Forkombimda Pak Lurah Bukan kalau hormati Para hadirin wal hadirat Alhamdulillah niki ngekholi Syekh Jumadil Kubro Syekh Jumatil Kubro niku coro Jawa jadi jenengan nyebut saya jumatil Kubro, sampean nganggo coro Jawa soalnya ilat cowo raiso nyebut Sayid Jamaluddin Al Kusaini Al Kabir, akhirnya jadi saya jumatil Kubro, Sami kali Sayid Al Bakir Al Farsi. Ila Jawa nyebutnya saya Suba Subakir Abdullah, Dullah cowok. <tuh>, Jawa, Nuh Jawa. Nuh, besok cowok. saya cuma telko proniku, cekak aneh saya Jamaluddin al-khusaini, al-kapil. Nah, saya cuma telko proniku, cintaanu. Saya cuma telko proniku, termasuk wali awal. Wali awal engkang kan beto Islam tentang tanah Jawa, Wali awal lalu sak derengi Wali Songo Wali Songo nih pun putu nih pun saya cuma tilkubro pun Sunan Am sampai nih pun putu sebab saya cuma tilkubro nih gue nih putro pun Sayyid Ibrahim makamnya tentang Tuban beliau Asmorocondi, ini ku bapai Sunan am. Ampel. Sejumatilku beradu dengan Putro si Jimle. Nami ini pun Maulana Ishak. Dua Putro Raden Paku Sunan Giri. Gi. Jadi ini termasuk wali awal wali awal. Wali awal sejumatilku beradu niku. G Putrane pun Sayyid Muhammad. Pengpase beri ku. Niku, niku Putrane Sayyid Ahmad Jalaluddin. Wau pun jelasakin, dah gori kok Ahmad jalalutin putrane putrani Syed Muhammad, Mongol Putrani pun Sayyid Alawi Amil Faqih Nuku Putrani pun Said Ahmad Sokhid Mirbat. Putrani pun Syed Ali Kholek Osam Putrani pun Sayyid Alwi, Putrani pun Sayyid Muhammad Putrani pun Sayyid Alwi Putrani pun Sayyid Ubaidillah Putrani pun Sayyid Ahmad Al Muhajir Putra pun Sayyid Aisyah, Putra pun Sayyid Muhammad, Putra pun Sayyid Ali Uroidi Putra pun Sayyid Ja'far Sotik, Putra pun Sayyid Bakir, Putra pun Sayyid Ali Zainal Abidin Putra pun Sayyidina Hussein, putrane Sayyidina Ali Garwani pun Siti Fatimah binti Rasulillah Muhammad Alaihi S.A.W Niki saya Jumatil Kubra lah nopo kok saya Jumadil Kubra adoh tekan kene niku nopo? Nggih, wadoh, putune Nabi kujure ning Mekah kono enak uripe kok. Adoh sampe jalan-jalan tekan kene. Putra-putrane kiai ini nek pun enak uripe teng kampungnya biasa ya ora tau metu. Gus Falah niku wis enak ning kampunge mriku nggih ra lunga. Ngendi kita mulai pondok pesantren itu biasanya ya putrane, putune, tadi lah. Oh wong paling mulia, Naminipun ini pun Rasulullah. Ini wong paling mulia. Lu kok iso putu putune sampai keluyuran tekan putih-putih ini, sebab nopo. Ini kisih kadang tiang batin pakai memahami. putu putune pun saya dinausman sebagian tetap naik mekah. Putu-putu ini pun Sayyidina Abu Bakar bagian besar tentang Mekah, sekitar mereka. Putu-putu ini Abu Jahal tentang mereka. Putu-putu ini Abu Lahab bukti mereka. Tapi putu-putu ini Nabi ini kok menyebar ke atas tentang mereka. Mulai saking-sing, tadi Yai, atau nasi, tadi Ye, atau nasi, tadi. Habib, wan, ada, nopo, sebab, ada peristiwa politik, ini, sing ini, itu, politik peristiwa politik perebutan kekuasaan itu, itu, itu, itu, yang tidak menginginkan penerus Rasulullah itu, Nabi ada tiang-tiang yang menginginkan penerus kekuasaan tentang makkah Madinah ini sepertinya putu putusnya na, Nabi tapi terus ada konflik antara anak putusnya Nabi dan anak nih Umayyah bin Abi Sof, sofian perang puncak dari perang politik ini bu, menyebabkan putusnya Nabi ini bu, dipateni ini sama, naco bayang nado ya bahasnya Mas pendiri Nahdlatul Ulama, diputro Yai Wahid, Yai Wahid itu diputro Gustur Dur, ngono ayo uang itu hormati Kaya yang ngono tenggus, Gus Dur, sampai ono uang itu ngambung sendali Gustur Dur, lagi putu kiai Hashim Mas pendiri Nahdlatul Ulama, lagi putu nih Napi Putrane Sayyidina didinakali, namun ini pun Sayyidina didinakusen. Ayo, gue bisa dipatah ini, oke coba. Nanti mulai sampai ano, terlalu samba Mari kembali ke khilafah, nu rasa bayang no. Uang itu mikir khilafah, ini ora tau mikir bahwa khilafah itu juga dulu bahkan melakukan pembantaian kepada cucu Rasulullah Allah. Oh, saya ingin kadang rapat mikir, begitu rasanya demokrasi, bayang no khilafah. Padahal proses khilafah itu dulu juga ono pembantaian, bahkan kata putih Kanjeng, Nabi. Zaman niku kumannya zaman maling ruwet, tawur di rukun no gelem bahkan nekong rukun, no, Pak sisan sampai akhir saking ruwetnya zaman semonten, orang nggak sih mikir, terus nginep balik nang Qur'an nih, balik nang Qur'an balik nang Qur'an waktu itu balik nang Qur'an orang tambah anteng, wah baruut, soalnya orang nggak sih meroh, Kur'an niku, kalau sama tiwaldo visitati ayamin, nem dino, sih sih tidak ada, terus saya hukun lalahukun, boyaku lu kok sih Makale besar apa teh katu. Singsi si beru ayat inalloh halal kulishayin kadir. Singsi si beru ayat inalloh halayu kaji rumah bi kaumin. Hatta yu kaji si rumah -si. bi ang. Fusi beru kucing. Akhirnya orang sengarani. Oh opo opo opo cari takdir. Menungso yo. Sopo cari takdir dong. Rang opo ngopo yo. Ya. Besi panci Allah. Ini rombongan Jaham bin Sofan Damel Jabbariah sing siji oh, apa-apa ya jari menungso lahir kodariah ana oh, no, sing sakura melok-melok lahir murji murji Al-Qur'an oh, kok oh, ngene iki apa piye to iki pian iki ruwet balik nang Qur'an karena Qur'an balik tambah ruwet oh iki Qur'an desa iki jarane iki Qur'an donya sing asli sing ning akhirat kana iki Qur'an donya iki makhluk sing kodim ning akhirat sing khudus ning kene nah terus bie? ya mulai saya kewes, rasa rasa cekalan Qur'an lah orang Qur'an ini ya di dunia ya seceh akhirat ceceh sehingga ini muni ngono yono namini wasil bin atok. orangnya walim ini wasil bin Atta nih. bisa so, muni huruf Mur, muni er ini bukan bisa tapi bisa so, pidato rong jam raya gak huruf wasil bin atok. nanti kira-kira yang pesen seko goreng seko segera belum lo cerita biar nih, lo santri pelo takon nih, pengen apa mas? Segoguleng bu, pelat sampean, bahutern pulau Saliawan, Saliawan, pelo sampean, bahutern Saliawan, karena tilok lo no, kayak iso muni rok latihan neng oma segoguleng, segoguleng, segoguleng, latihan setengah jam iso segogureng, segogureng, akhirnya moro warung bu segogureng, segogureng anggipun ngubinin apa? es jeluk lah <Gülüyor> ku <tuk> <tuk> wasil bin apa? wasil bin apa? ngedekno faham Muqtazila bareng ngedekno faham Muqtazila ya bis lho berarti pun apa ngekono Qur'an nih, maham ini nganggu akal tuh pokoknya kudung nganggu akal akalnya ngang, menungso kan rapodo iya nek tutup, nantinya tutup nah nek tutup ya bejok berarti Lo puas warko, ane nah, ratu toh, ya me lo salah nah, ikop campur-campur kadang tutuk, kadang ora. Ya ora me lo warko, ora me pun droko, nah, di, ya tempat rehabilitasi. Laikun nah, neng di, antara ni karun droko, rokok, enggak panggonan anyar cendengi, al mangzilah, pain al mangzil, na Ya bisa, oh, cocok, lo pun nerde. Lah konetiri rehabilitasi, ndati ape, ya me lo puas warko, ane nah, tamba ele, camplo Oh, cocok itu ya Nah, ini cabai belum pun endi. Daeron dia malape loh ya. Oh, ini bayi belum persuara keuang 20 fitrah. aku mau lutin yula fitrah halal fitrah. Loh, laternya urung 20 malape, main fitrah tok Terus suar konip Ya, ya suar koni elek, kong urung sempurno api ye. Nah, ini suar koni elek, terus bayi gimbrol suar keuang. Pet, terus protes. Ya Allah, suar keulok elek yang kue rung di amal ape, nah kok buatan di gede kena no, kersenya di amal ape coba naik kula di gede kena no, lah kula isenya amal ape, urah kok suar ini, elek ya ora takdirmu gede nih kafir, uge matur nungun ya Allah di kok gede nih kafir mending mati cilai ini wis tau zaman semua naik no, perdebatan gusti Allah nih akhirnya bayi ini terima, ya wis bangani gede mati kafir mending mati cilai suar goni elek Sing kafir kerungu langsung demo Ya Allah jendengan Radel, niku tipe tadi cilek supaya kederin rebutan kafir. Apa jendengan Rangerti? Kau lo kederin kafir. Kau ratipe tadi ngekecil. Oh ya niku supaya kulentuk suar kau senajan wellek macet akhir. Belum lo terus mau tazilaura apa? Urapayu bareng mau tazilaura payu cari sing ulama liane gara-gara politik eh ya, ruwet kabeh politik tembelak terus akhirnya. Wah kira ulama-ulama Sunni metuh tidak berpoli. Tidak berpolitik tidak membangun kekuasaan Bareng rambangun kekuasaan Akhirnya mau takzilah ketuhanannya Al Jubai Wasil bin Atta Nempel di calon guber, gubernur nempel nempel dengan Al-Makmun Al-Makmun saking nempel cocok kali gagasannya nempel nempel Akhirnya bareng nempel nah, ini nempel melu nempel nempel nempel nempel nempel nempel nempel peristiwa nempel nah bareng dipateni sampai sehingga akhirnya sing, sing sunik lho ngono politik rasa ditinggal mulu akhirnya didik alwasik gagal didik Muqtazim gagal akhirnya Muqtazila berkuasa terus dua paham Amar Makruf nahi mung mungkar pokoknya orang-orang keprok jadi gitu. ini mengsaiki organisasi didik Amar Makruf Muqtazila habis tahu yang lebih gitu. baik dan nih, lho akhirnya kepru oh ya ya ya ya gagal terus bareng gagal wong tambah ngerti gusti Allah soalnya gusti Allah tambangil dipahami soalnya maham kekur keduren akhirnya para ulama Sunni termasuk Abu Hasan al Ashari sehing mau gusti Allah ruwet dipahami menungso digawe enteng terus disifati male sifati terus nulis kitab al Ibanah an diana Akhirnya wong isor wong bodoh-bodoh paham mana? Gusti Al, Allah. Allah disifati, Allah wujud kita bakok Akhirnya nih no, mau tazila sih mau neruut gagasan pengirana opo opo musyrik opo opo bid'ah runtuh dengan gagasan sun sunni. Lalu nih gula mulai akhir-akhir ini gusti Allah tambah wangel ulama-ulama sunni nggawe gagasan Islam nusantara enteng mana? Lah gagasan-gagasan sifat niku akhirnya tadi kitab cilik senengani akita awam tadi zaman semuanya gua serawut lah keruwetan keruwetan niku nyebabakan nobo sayidin aku sentipateh paten ini akhirnya tanggal sepuluh asyuro sayidin aku di dipateh di nih zaman bayang noputunin nabi di ketok dasi terus silaitin cep no tombak digowok sekokar nang mesir gitu loh gak habis uang Seragam lagu maka bulan itu menjadi bulan yang sangat kelam. Kelam bulan duka, mulu akhirnya bulan Asyuro, ini wong wongsaan dunyo, termasuk wong Jowo ngarani Asyuro, nganji buntut Asyuro, jenenge bulan su, suro, mulo wong Jowo ngarani bulan Asyuro, niku su suro, koyok Muhammad Mat, Zainal Abidin, bidin. Janel Arifin Ipin, ulan Asyuro diperingati jenenge ulan su. So tadi suro itu, itu bosan Jawa itu bosan Arab Asyuro, cuman buntu dedok. Mula begitu bulan Asyuro diperingati bulan duka Nabi Seda Mula wong Jawa nek ulan suro, Oraman mantu, uranyunatno, urangga itu Tapi enggak be bubur abang putih jenenge bubur kasanku. Usai terus santunan anak ya ya hati ini bulan duka cuman nih uang rangertimra memahami kau yang ini kalo alo uang jowo tahay tahayul soalnya percaya nyi rok itul man mantulah lu lambenya lu dituapu uang nol nol lu lu ini gini kita duduk <tuk> no nah, persoalan nih lah nyi rok mantu sing mitnah nyi rok itul mantu gua itu jadi ngabdulah Nah, Abdullah santri kere rakuat melarat melulondo wong bakaran pati berikon. akhirnya gelali tunggul wulung nulis serat loro siji sabdo palon noyo ging noyo nah sing siji darmo gandul gato lo, gado lo sing serat sabdo palon no ginggong, selalu dikaitkan kali makam trolo trolo yo. Bile saya nyerang Mojopahit niku demak kali teroloh, teroloh yo dan Padahal saya nyerang Mojopahit Pahit zaman Semono niku Girindrawardana, Rajo Kediri, Kediri nyerang Brawijaya lima lagi. Kita kampung ini kampungnya ini. Sebab Girindrawardana niku dendam kali Joyo Katu, Katuang itu eh, dendam kali kertanega, Kertanegara, Kertanegara, Kertanegara niku. Mungsuan kali Joyoka tuang Nah Joyoka tuang ini aku, ngentei kertanega, Kertanegara. Kertanegara Kertanegara Kertanegara nggak apa nggak nggak nggak kali Raden, Wijak. Wijak nih, akhirnya, Katuang, kali Raden Wijaya Wijaya itu nggak nggak nggak mula nggak nggak nggak nih nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak Waktu singo nyerang kediri diri, kerta jaya diajar kalau kena rok. Lalu dendam anak turun, lalu sabdo palon Noyo genggong, diwalik sing nyerang Mojopahit nih gundem, dema, akhirnya sabdo palon genggong naki janji 500 ratus tahun, saat ni, saat nih gilony gue fitnahin nih gue, singapeng kali senat darmogandul kanduluh, lo barang mengsa termong gandul, yondok loron niku maksudnya. Gandul tengkung ditengkadolo, gandul ojo gandul ojo niku bocorone alo-alok wong islam sing sunak jenenge ganduli blonjo. Letarmo gandul tengkadolojo niku sempurna wuli bene peto dewi perci. Wati la farjini ku artini kan higu. Oke, lah perjalanan termo gandul gandulojo niku melewati segoro gitul pas ulan suro peto nyi rorok gitul man. mantul niku fitnai tengri kung lo yo. Begitu bilang jowar itu kayak jadi speleknik melihat sesuatu. Nah ulan asuro yang teniki necorokon ne muharom kanjeng nabi biar ngumbah ka kaabah mulu akhirnya dicontoh uang beriki ne ulan suron itu bersih kamp kampung terus atus ngumbah keris ini menunjutun ne jowar ya semua nih gue alus nih jowar bahasa bahasannya mencowori malus kenapa karena mencowori siapa bangsa yang mestati dan ini gula begitu saya, saya apa begitu saya dinakutkan di pateni ini kunyiso si tok namanya Syeikh Ali Zainal Abidin selamat cici tambah ruwet di putra Syeikh Bakir tambah ruwet mulai akhirnya Syeikh Jafar Sotik curhat datang kanjeng Nabi bersenandung <tuh> Laa mazalil 'ala zaidinna Muhammad wa asghilidh zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, serat kuat aku jarane ngene Situasi tambah ruwet deh Akhrijna min bainihim, tona kula saking rombongane wong niku. Lah mulo akhirnya Sayyid Ja'far Shadiq metu, pun buatin mangke tengah Arab. Dikutrho Syed Ali Uroh Ali Uroh di tambah dóh Diputro Syed Muhammad tambah dóh Diputro Syed Ubaidillah tambah dóh Diputro Syed Aisyah tambah dóh Diputro Syed Ahmad tambah dóh Mulohnya sampai Ahmad Al Muhajir di Hijrah Putro Syed Alwi Diputro Syed Muhammad Diputro Syed Alwi tambah dóh Diputro Syed Ali Kholik Osam Diputro Syed Ahmad Merpat. Diputro Syed Alawi, Amil Faqih Diputro, Naminipun Syed Ahmad Said Abdul Malik, diputra Said Ahmad Jalaluddin sampai Cempo, diputra Said Muhammad sampai Pasir, diputra Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir Melepu tanah Jawa. Jenenge dikenal kanthi jeneng Syekh Kubro, diputra Said Ibrahim pindah palang Tuban, diputra diputra Said Rahmat Sunan Am, Ampel, diputra Raden Maktum Sunan Bo Menang di murid Kinaseh Raden Syahid Sunan kali Joko Dan di murid Sunan Geseng Sunan Geseng di murid Nah ini pun Ba Abdul Rahman lah. Di murid Bah Pangeran Benowo Di murid Ba Abdul Rahman Lasem Di murid Bah Sufyan Tuban Di murid Ba Jabar Ba Jabar di murid Ba Sufyan Di murid Ba Abdul Halim Di murid Ba Abdul Wahid Ba Abdul Wahid di murid Ba Khairon, Ba Khairon, di murid Ba Asyari Di putra Kiyah Hashim Asyari nonah Nahdotil Allah, <tuh> <tuh> maaf, ini loh. Jadi, ingatan nih, Lah, waktu niku, saya cuma tiru ku, bro. Tulane, adoh niku ku pergi. Yesus, ale mau membaca betul keadaan Nusantara. Ini, arus dakwah, ibi ya. Nah, dakwah, ngulangi, ngucowo, ibi itu kenal agama, Allah. Sebab bang Jawa waktu niku bukan bangsa yang sederhana. Islam lebuteng Afrika petuk hutan belantara. Islam lebuteng Eropa ketemu peradaban gelap. Tapi Islam lebuteng Jawa niki petuk kerajaan superpower jenenge Mojo. Pak ini kerajaan yang neng beri gini kita terowulan beri Jadi bang Mojokerto nih termasuk turunannya bang Ampuh. Turunannya bang hebat santuyonya nih biar. Mulut turunannya sakit, sok titel ompanya turunannya wong hebat ya. Ini kadung apa ya? Orang jamaah ini kadung dua blok ya? Dua blok ya? Orang jama. Ini mencoba itu yang ini gini-gini. Penakluk dua pertiga dunia. Dunia ayahnya gini-gini, hanya mencoba itu. Rupanya ya rato yang ini gini-gini. Masih ya? Yang biasa-biasa ya. ya? di sini nih? ya di sini nih? Wah itu beratnya luar biasa nih Hindu Hindu ini yang diparani bolak-balik orang-orang tembus Parani Fatimah binti Maimun orang tembus Parani sodagar-sodagar cuma sampai samudera Paseh Jawa orang, -orang ditembus Sebab apa? Jawa Hindu yang Hindu niku, sing oleh ngomong agama namanya Brahma, Brahmana, Brahmana niku, wong sing urang urusi duno, neisi Raja niku Kastani Kesatria, pegawai negeri Wisya, petani, pedagang, sodagar, senjana suge, niku Sudra kastane. Nah Nenek wong jaluk-jaluk niku pariah tukang entet niku Kucha, Nek nyolong tapi konangan Melayu niku Anu, nobo ngepet. <laughs> uh, jadi kucha, parya, kucha, melika nih itu maling tapi ini Melayu. Langi sore nih, gua maling tapi kunangan wani begal lu canda nah ngomong -ngomong, ngomong, nih. Nasi ngoleng ngomong itu poro, Brahmana. Mula begitu Islam itu disampaikan orang Sordakar no, Ramlek buang cowok ah lawang Sordakar ngurusin duno nyo ngomong agomo, nggak mau. Nanti ku mulai sengtek omri, kini ku buang-buang sengkes orang ngurusin duno, duno. Nah uang nengon Islam segera pate ngurusin duno, pate butuh duno. Ini ku senengiwa wali wali ini dia duit ya rasa, neng nanti duit ya urawa, urawa tidak-tidak biasa mau ura tergantung duno lakaufun aleyhim walahum yagzanun ranti-wati, ranti ranti-wati, ranti-khawatir nah, wali ini ngerti ini mulau wong kaya ngerti ini kusing isi nyekel aga agama, wong Hindu percaya oh ya daerah apa mikir itu nah wali-wali ini ku zaman semonten ya si, si, si wong jenengi wali ini ku lah pekerjaanin download Wali ini gula pekerjaan, ini download programnya Gusti Allah. Wali ini gula, inaladinah kalo robuna loh mastakomu. Engkau terus tata alaihimul alai himul malah, eh kanduwe khatam-khatam malaikat di bolo polo malaikat. Download siap teluk download programnya Allah Ewa fa ina malu serius roh, ina malu serius roh telung utelungta, tau meneng fa ina malu serius roh contohnya itu berikutnya Sunan Kali Jogon download itu ta telung tahun Sunan geseng ya hayu ya kayu ya hayu telung tahun senajanya no keliru ya kayuku ku ka umum Lalu mulai wali-wali itu senangkan download program mulai itu apa apa? itu paket data dua wifi ini cara wongsa itu mulai bisa diakses ila Ruhi ila hadro hadro itu cara wonganyar itu dot-kodot Id lah sampean kan ratau -rata download nih noda, nganggejak download rongcam turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya boleh Ya gratisan Ya tekohol Ya Allah. Ya Allah. wali Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Ya umpairawan niku uang jowo ning sing iso ilmu raga sukma nek sing uang brahmana awitan niku ilmune ilmu muksa muksa niku ilmu, ilmu matine ilang raga sak sukmane dadi mangke ora ramangan ora ngombe ora mimpes cilik-cilik-cilik-cilik lap ilang namine upawasa mulai islam teko golek-golek ajaran ramangan mangan ra ngombe ra bulan puah Wasa sale wong Hindu meniku nek ra mangan ra ngombe ra temok bojo niku niku namine upawasa. Mungkin awake mimpes ciri-ciri ciri lap ilang. Nek ulang ngoten niku kathah sing wis mimpes ciri-ciri ngeling weduse. Lu macet ajeng gedhe mboten isa ajeng ilang mboten isa. Dadi jinglot utawa petoro karang. Mulane sampean nek jinglot aja didol larang niku produk gagal mukso. Lha niku terus atah sing akhire gule ilmu anyar jenenge ilmu nraga. Sukmo lah ilmu ngerokok sukma ni dibarengi difahre ngikanti ngumbar hawa naf nafsu muter lanang wedok witok kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso ngerokok sukma Mangke supaya sahabat ngisari udel ni anteng melakukan hubungan seks bebas. Supaya mateng ini tenang pakani tumpeng. Supaya sukmo ini niki mangke tenang pikirannya ora ura pikiran ngubi arak Mangke naik sukmo ni lu ngawain pembuatan lu mangan daging menung. Menungso namini mam sahang. Gue terus sukmo ni lu ngow bareng sukmane lungwa wakilnya nguma hijak nyolong jenenge ngepet sukmane lungwa jamat ini uang san santet sukmane cak nyenengi uang widok jenengnya pe pelet, akhirnya temeriki lahir santet peletnya ngepet jadi ngadepi ngadepi itu beda-beda milo para wali ini siap ngadepi segala macem kemungkinan nah itu yang jauh ini gua nunggu berahmana ini gua tiga tahap dharma si cinam Upanisat, menghilangkan jati diri jati diri tadi misalnya bar tadi brahmana aku dia ngono pindah gon tadi bakul dapet nengutahu bar tadi wakil bupati terus pindah gon tadi bakul cawu nunggu namanya upani sat nih terus kabumian ngelakoni urip kaya wataknya bu bumi wataknya bumi ini gua tabat di keduk tabang ketok keba hanya ulanembe upawasa dan gue lah mula, waktu ini gue naik ke tekan sing eh, brahmana sing ngoteni gue raketok kadang koyo wong idan, kadang koyo wong gendeng. Mulo wong jawa ini ku kadang kalau sing petin gue wong gendeng hati-hati gue -hati ngangwa wali. Soalnya zaman semuatin brahmana ini gue naik pes upani saat oh ketok tenan tapi malati. Nah sing isongadepi koyo ngoteni gue porowa wali neng wali nih, nih jenis-cece. Niku wali teng teng bakti mereka, nunggu no aliran aliran toriko, nami ini toriko, Maulamatiyah utowo malma, dia yeah. nunggu toriko aneh Wong mau ngira patekito, singeteka kenam ini pun sehamdun bin ahmad bin ammaroh, niku kelakuannya aneh, orang itu tokno jubahe, orang itu tokno bo, seneng aneh itu rumecet tapi ras membayang. Ini kian aliran torrekoh ngerti, namun ini malam dia. Ya. turu itu mesjid tapi ras sembayang. So, sampai engkau kuat orang dek deki di lok noong sak kampung, noong saking gaplek ke, turu mesjid kok ras sembayang. Padahal dek deki sembayang. Nengenteni rawonau, uong. Supaya wong. po ati atine kuat orang, laku ini apa neng disongko eh, elek. Eh, Latihan neng ngoten dakwat jadi kuat di lo kok no, cakon sesu langsung ngitung no, Allah oh, akhirnya okay, wow. rugo jeng sewe nanti ini gue urabong mal mati arakanggur ngusah lihane urane niam, ku dua oh, oh, Allah tak usah lihane Allah lah ngono sembayang kok isi konangan sesu nunggah oh, wobotola arak, ah, boh panjani baca gembelui, gitu. tapi sebab rawono liyosah lihane Allah mulu hatine ini gue yang mengkadelan ini mengkaro Allah Allah tiang nggak hati ini padangnya orang umum, Sampai 2L munam ini makul hayat air kehidupan air kehidupan wong ini nih kisomati pula balik nggak ngantel lurah, pokoknya wali malmati ayu mati pula balik, kadang urep nol, kadang nol nol, kadang nol urep naik, kadang nol nol, kucingnya metu hehehe, nggak ingon-ingon aneh wong malmati aneh, hehehe, kucing nih. Saya juga sekali dua kali, Pak. Gue pengen roh ayo, Pak. Saya juga malam-malam ya. Wali malam-malam hati ya. Gue sekti-sekti, mati ini kapan ngeroh? Bang Niki. Kadang, Mas Kito mati urip meneh, Mati, urip meneh. Pentis dong, kok mati lah. Gue nih, Mas mati tenan. Ini gue liang Lianglah hati kali liang lati seru wiside mendungso duri batang ceh seleng lenglati orang makan jawab lagi mati ini tadi apa begitu keduk mengpetu eh batang ceh eh lenglu orang malamati ya saking pengen menyembunyikan kebaikannya hanya kepada allah allah lu ini kunek wali niki sampai noda sembrono mula wali generasi niki makam ya akeh mbah cumatilku bro niki yuk makam yuk akean yuk makam kape Mula neng Jogja yo, neng Semarang, neng Keneo, neng Wacu, neng Maturo, nong ini nake, ini uang uang Malmatia, nge, lah sasambuni aliran malmatian, niku guseng tekon, niku aliran Akma, Akmalia, neng Akmalia urak Malia wiritan, Akmalia serem nih goni ibnu Arofri, uang Akmalia niku nek syadat, niku gue mau tengah Hati opo opo menghitesi nurau, saritin ten koko sahatat, ten sahatat ma. Liani sahatat ni dari mah ma, ten sahatat mah, Tapi menang-menang yo masahatat, tasyadah loh, tasyadah Tapi diwiret, begitu pun pitong tahun, bersetua yan ni sahatat, ngitung langsung. Oke, menek bet kelopo, ah syadu alai-lai lu loh, ah syadu al nama ma Enggak sih, kelopo. Tuh, suruh, prok, mati syaritin, kau korosadat malah nih Pak no ternyata begitu dikira mati dan tangi, mbak tengel tengel ini gitu. lah. Iya deh, kok ini kok dikorosadat malah bunuh diri, bunuh diri apa? Aku kira bunuh diri, aku pengen buktiin, No, gusti Allah yang neng tenan, No pauraham. Lah saya aku masih yakin, gusti Allah Orno tenan. Aku wis coba sahata tak tibak neng dulu aku ramati oh ana tenan lho aku saiki ngandel lho iku wong akmalia. mulu wong akmalia iku kendel-kendel. Watu kok atos ngene dibuktekno kuat endi karo ida patos tum patos tum jabarine tak iki. Wong ireng ida paten pecah. Ha nek pak kok tangane lara, berarti lu kuat ngono mau Bedil apa celenge neng kono dicacak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 ini uang akmalian itu. Sampai latihan akmalia sakit, nontonopo nopo mau mojokerto norel sepur kok. Gak bete dong sampai norel sepur nih guna mojok lahau lahau lahau lahau lahau, telung tahun. Gunek wis mancing rumongso lahau lagi wis manjing sepur teko duiting mon lahau lawalaku. Wah takilah bilah. Yakin, mandek mandek mesti mestine sampai yakin. Embun panekempes nontonopo. Tapi ini lah kalau kita pernah kita berat, nang Melayu Oh <laughs> waha ya loh jadi diangkrikum nung cowok dulu so waktu sekti nggak tadi kok oh. Ih misalnya mama arsana kailah rok mata alamin Aku orang utus siro Muhammad kecepatan rok mati mau alam kak ka, nah hubungannya karo kanjeng Nabi nih gue Sholawat, nek nabi kiri rahmatan mata lil alamin berarti sholawat ini mesti disenangi nga, ngalam, lalu lagunya dicaca, mau ke sholawat, nengisor, neng jurang, mau pinggir kali, keren ya diwajib. Nah, <tuh> nabi, salam, alaika. Ya, rasul salam, alaika. Engkau lazim betul lah, terus mulai uwe't obah obah. oba, luwo lil alamin udah dicaca. Uwe't obah ini ya, iwa mulai mencolot. Cak lo, dudu ngene zaman tau nyaca, wong sampe nyaca tau zaman Muluk sampe rapat yakin mau ora tau engkau terus mulai kodok, mencolot. Oh, rahmat. Lah engko suwe-suwe sing malah melayu Lu lama, wong-wong Jawa aneh-aneh. Bali-bali Jawa aneh. Lah nembek terus kemudian terakhir ya tariqoh tariqoh biasa saksi saksi tariqoh ngulangi moto, ngulangi lambing ngulangi kuping Nah Ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, ilah, Ilah, ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, lah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Ilah, Wiritane nopo ya naruku rukun ibartu salaman, mlaku ngene ra mopo to jane lho banseni kendel-kendel wong testesan pedang landep ngono wacano, cakno wa ini nami baini aidin sadda wa mil kholfin saddaq fa ushaynum fa umla yabsiruh wedok di i love you mah ngono di test wa cakno innahu min sulaiman wa binismillahir rahmanir rahim allah taala alaiyah thonih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 Ba Ibrahim asmarakan eh, Mbak cuma Jumadilku ora ngerti. Setelah di Makkah sana, di Persia sana, di Karbala kehilangan tanah air karena terusir dari sana, maka menjadi keyakinan berarti nek petuk bangsa Ojo nabrak. Ojo ngasih wis kono kehilangan tanah air, petuk bangsa baru ya kehilangan tanah air ba baru lho niku mulo akhire para wali sing teko ini niku ora berarti di nego dapet dapat dia dimut karena mau cipahit zaman semono, lemu cipahit itu negeri kuat, negeri kuat mampu menaklukkan dua per tiga dunia, mau itu zaman bien, betul main-main, alat musiknya mau cipahit nih gamelan, alat musiknya wong Arab nih gua terbang terbuat dari kayu dan kulit, alat musiknya wong Londo ini lagek kayu karo tali jenenge gitar. Tapi alat musiknya mau ngocok pahitnya, tapi gamelan terbuat dari logam. Artinya apa? Majapahit adalah bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan. Juga, nih, lu cowok, lu wisduwe, nggak bisa lengkap jaman Semono. wali tekong, nggak jauh, mong suar ko. Wono tertarik, mong gini, mong suar ko, wis moto. Nah Suwargo sing nengkon lagi di cerita, nongesok Suwargo banyak nye milih, nengkene wes, wes banjir mas, ngono Jadi makanya samen Rano kruku cerita pengislaman Ini cerita nengislam neng, ngake cerita Suwargo, orang ketemu, ceritanya pasti kesaktian para wali. Kenapa? Sing di depi guh Brahmana, sing sekrisek, santi mulo Rano kenapa tidak bercerita tentang surga? Lewong kini ceritani Suarko, gue siapa teh tertarik. Ini. Suarko banyune milih, kini banyu milih leleran tambak sekoroh, sekarang pelun udah. Lo, nah. ceritani buah-buahan Suarko, kini siapa teh tertarik? wong bawa anak ya, karena ngitungnya mulai juet, mulai kecacil, ono kape, mulai sampai cipluan mawon kah? Kaca. Nah, nah. Ceritani Suarko, nih gue besok ngobatin matu. Wong kini matu kleleran agrono kerawaan mesti, oh madu matu, matu nih. Ceritain suwarko, mau beli susu, wong kini dapat itu, ya susu, susu dapat itu, ya. Ceritain dengan suwarko, itu susu untuk bujwa keng, wong kini trauma. Lah cuman akeh gitu wisite, cerewetnya trauma, ma. maka laki-laki Indonesia jarang membayangkan bojo akeh jarang bayang nolong kini cerewet-cerewet lambe wedok kini kini rung ngomong muni beng seket kenapa? karena perempuan jawa perempuan merdek merdeka perempuan jawa ini perempuan merdeka ini orang harap era merdeka kenapa? sebab kehidupan mulai golek mangan sampai tingkat keamanan opo jari orang? wong lanang golek pangan berburu lanang luka perang lah. Lanang kene ini nyambut gawe, wedok. Lanang turu ro karo-ro kok ngono ae. Lha makane wong wedok ini, ini, ini merdeka. Ini Nandur pari wedok. Ngupes jagung wedok. Ngocek kacang wedok. Masak wedok. Umba-umba wedok. Petan wedok. Tok ape mlmu wong mriki wedok, ora diopeni bang lanang, nyambut gawe, urip. Dene mulu kadang wong mriki niku sampe lali di diboju. Tinggal ngopi nih, nggih. Lha dadi urip-urip wong wedok mriki lho, itulah yang menyebabkan perempuan di Nusantara mandi mandiri, maka laki-laki nggak bisa menekan perempuan kayak di negara Arab wedok iku kuasa kok. Laneng Kono itu ndak punya kekuasaan. Mulaneng Kono, Wong Widjojono ini dirapi Wong Lanang sing bujune akeh bangga karena laki-laki sukses itu bujune ya. Akeh. Laneng Kono Lanang nggak bujuni sih. Lanang gagal. <Syukur> ini ini memiliki perbedaan prinsip kehidupan di sana sama di si di sini. Lono mulaneng beri gion. Ini gweito. Lono dewe ngajira pamit bujune biasa nih kene. Kadang malah bociliku mau biosapu, lepang, bangkong, hain, loh. Loh itu makanya diceritani bujuni, akang kan mungkin walahu aku situ emu mati, mati. nanya. Loh nggih, kulot wisih cuy emu mati rowo. Loh, loh, kerukus waro banteran, yoroto, biengon, trauk emang. Heh, diceritani apa? Diceritakan suarko bahasane halus. Wong Jowo wes halus, Wong paling halus sa dunyoi. Wong Jowo omong sa omong halus. Pangkat ono. Pak Bupati Uno ya. Pangkat teon nindro. Ngi sore ono sare. syari. Ngi sore Kekasih kita bubuk, bubuk yang. Wong biasa tuh turu. Ngi sore meneti copet Uno ya. Yo, reko, yo, micak, yo, batang, lu jauh, lengkap. Ano sing pangkatin, gue apa kapudut, maraksoan, dengar sani, bon al, Allah, ano sing situ, ano sing meninggal, ano sing biasa mati, tapi kan yo ano sing bongko, ano sing modal, ano sing matek dengan terkinjal-kinjal. <laughs> No. itu wes duit, Sementara kono lagi kenal naum, lagi kenal Sleep, wong Inggris, maut. Lho no, kono, omonganku -omong iki detail, komplit. Wong ini bangsa wis maju kok. Sudah maju semua di sini ketika Islam teko iki bangsa ini wis dadi, bukan bangsa yang belum terbentuk, wis dadi. Majapahit sudah mampu mendirikan universitas terbesar di dunia. Dengan pendidikan ilmu politik kita negara kertagama, pendidikan ilmu sosial kita p suta, semua. Kau negoro mau coba universitas dengan nalan, nalanda, dua nggak p? Wang Arab laki muni rus, wang Inggris laki muni rice, wang mau coba it vers muni naik cili sawah wine, ne gede pari, ne dipanen gabah, ne dibuka ber beras, ne cewel-cewel men menir sisa nih gabah deh, dedak loh nih dibuntel kodong lon, lentong, buntel janurku, kupat lonjong titik lah, le. lebat ora dibuntel sa, kok cecek cecak si u upo, ublek ublek bu, bubur, silite gosongin, intep ora kepangan garing ka, karak duwe gini gitung kau, kok nemeni rusun lho? jadi jangan lupa kita ini kadang melupakan seolah-olah ketika Islam teko bangsa ini dewa bubur jangan lupa kita ini bangsa kuat sementara para pendiri bangsa para waling kelingan yang kono rantu bang. bangsa cerita ini panganan panganan yang jawa itu ya Allah sampai panganan apa ini pengharapnya paling ya daging terus nopo? daging kurma Onor roti, ya kebab. Ya Eropa paling panganannya ya daging, susu atas, jenengane keju, susu bosok, jenenge yogurt. Enggak deh pengen tambahi bawang impor toko Bombay. Mulanono hmm, bawang Bombay. Nih direse-rese matane pedih tangis si meler, ada tangisan Bombay. Lagi Afrika panganane ya ada Melayu Melayu orang Melayu kiri uber no, no. lalu saya ini Afrika di jagung dipangan munyok entah tandur ke telok pangan teleng akhirnya panganannya apa udah uber-uberan ini no, paling gampang mulai sering kelaparan Nengke ini panganannya itu kan nih sampai yang no, sampean. mulai T beras, jagung, uwi, ganyong bili, suwak, garut minyok, kaspe, bulet sukun so, ah raso ngitung saking ngakai bahkan gendruwa paling ngakai kayak gini beli ini ya lo gendruwa paling ngakai ini ngomor iki Arab lu namanya jin orang Eropa Casper <laughs> wong Amerika orang no? Amerika Amerika coba Amerika ini vampir Dracula ngomong kini sampe itu. kuntilanak Gendruwo, Kolorijo, Banaspati, Pocong, Jerangkong, Gundul Peringis, Udah bisa ngitung, loh. Makanya bangsa ini selalu standar, bahkan sampai hari ini apa yang dimiliki oleh mereka, kita semua punya, gak usah malu. Konon dua piramid, kita punya Borobudur. Terus mau mengatakan bahwa bangsa yang mampu mendirikan Borobudur, bangsa terbelakang. Ha culek motomu kowe. <SILENCIO> Para mampu dibikin Arab ditaklukkan Mongolia, Eropa ditaklukkan Mongolia. Mongolia tekan mrene ditabrak kali Ronggolawe. Entek. Apa? Pike bubur. Iki <SILENCIO> <SILENCIO> bangsamu. Mula kula niku nek wis cerita bangsa kula teng Eropa pede iku lho. Eropa kene kene kene oh iya fakta membuktikan. Nah iso ngeyel. Orang Arab boleh berbangga punya kisah cinta namanya Kais dan Laila. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Cinon duwe cendhane sampai ingtai. Apa kita enggak punya? Duwe andel andel lumut. <tuhkan> <tuhkan> Panji asmoro bangun. Lengkap oleh dole. si ande andel lumut temurunono putri. Kangu gaung gai duwe kene. Duwe kabeh apa sih ora duwe? Kona duwe kisah ibu tiri yang kejam, anak jenenge Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang me. Kira apa sing gak duwe? Samson, kene duwe Bandung Pondok, Oh, duwe kura-kura ninja, aku duwe kancil nyolong di. Diwo lengkap apa sih kurang? ini yang kadang kita ini merendahkan bangsa ini seolah-olah kita ini gak dua apa-apa dan kita, diberfik, diajarkan untuk ini. Iki, kita diajarkan untuk merendahkan bangsa ini Dinoiki kita diajarkan untuk merendahkan bangsa ini mulai pitik piti, titik-pitik bangkok jambu, piti, jambu bangkok Ono kunci sampai ngak kan kunci inggris sing asli kene karena gula jawa kita diajarkan Allah tidak percaya dengan bangsa ini kayak rambut ireng, ratrimo tiap bang-abang. Akhirnya dari LKMD, pelontong komeng dasi. Kita ini tidak lagi diajarkan. Kita punya bangsa. Duhai kape kok? Apa? Kau nape kaya gini? Loh, makanya kita ini diajarkan oleh Allah berbahagialah kita ini menjadi satu bangsa bangsa, orang usah, usah ngurusin, wong Arab ayu ganteng orang, rasa protes Arab ayu ganteng silahkan, tapi karena disana gak ada air banyak ini kena, ini elek, sakno ini katus mulanya tigawe wang ayu ganteng Eropa tigawe gede dua rambutnya abang, kenapa? ada musim dingin ini tigawe cilik, kadukan mati orang Eropa kalau musim dingin kehilangan ultraviolet lari kemana mana ke Indonesia untuk mengembalikan pigmen kulitnya makanya di sini berjemur di pantai-pantai Indo. Indonesia untuk apa dede itu bukan pornografi itu dede makanya siapapun pemimpin Indonesia ojo gawe perdasar syariat ah, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab ojo engko pindah makanya kita ini tuh enak Eropa kalau musim dingin musim duwe godong ora wong rontok di musim gugur sehingga rontok menggodong cemara makanya Natal menggunakan daun cema, cemara apa saking hebatnya daun cemara? yaudah ya menggodok gak rontok mula Natal ke asli Indonesia bisa godong pelem, bisa godong ringin makanya wong Islam merasa emosi jangan kau tanam cemara di depan masjid kami itu pohon Kristen semenjak kapan pohon punya agama nunggu nunggu dia kita punya, Afrika dikawai ireng gosong itu jarno lah Kono konek Singo, singa ini dikawai putih dihubur singa itu sakno gawai ireng karena emang kurapun gak konek Cina dikawai tembem sipitnya ini karena gusti Allah supaya nopo, supaya matanya kuat nek musim dingin salju medun seringin ini mah itu kan silau rib -rib -rib. tapi kita diberikan Allah walaupun kita kecil-kecil, pesek-pesek tapi Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling indah namanya Indo Malaysia. Lemang urip kene paling enak, dul, dul. Wong nandur pohon, iku ratusan juta. mungkin nandur uwit ora perlu mikir, mangano kates leken isine. iseng nonteni nemulan, wow, wisan. No. Orang Eropa kalau musim dingin iwak maka iwak diawet no, namanya ini sar sarden untuk makan di musim panas zaman lapo melo-melo makan sarden, wong nyero iwak bedino ono neng kali liwak sekeliwak ya kodok kodok yono, ya ini bangsa paling indah. Pulau Jatotjo bayangno tadi bongsolio, kulon ini penjelajah dunia. Kulonu setiap bulan keliling Eropa kemana nih, dulon raky tangerong di nol itu Apal enggak ada tempat seindah-indah? Ngezia, kulon dulon tengsi Siberia Birianu pojok induonyo min 41 derajat. Wah, derma raum kadang nguyur, orang rampung Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, wis garing, ngono. Lenei ku lue nung lu neng titin nung pak kirei tu bo kemana-mana naik kirei karena neng sing tahan neng kono cenege kirei tak ya, minim minim kono ngaku kereta anjing anjingi neng ke cenege siberian huski karo alaskan malamut Indonesia raguak tu ku larang neng kirei neng kuseng tu memeng faduli zon trop pak faduli zon neng duwe kirei loro cenege alaskan malamut ereh lenei duwe zaman raja mbayang nong nong koronei rano sing ena nong koronei gen ela ena iyo yo hanya di Indonesia nanti Wijazah Urebu nih gini, <SILENCIO> lah enggak, agak segelnya segel, segel, apa, segernya kalau setrum, kali-kali nggak usah ini bu, bu, uang Afrika, Raisa, Dandan, kok sampean gini, kenapa nyamuk ganas enggak mempan tiga roda, atau cab kingkong, mempanen, netai, e gajah, di udeng, nggak, terus gua, gua, gua, gua, leleng kini ure belengin aeng kuyuh ya yang jual jari, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya yang ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya para pendiri bang bangsa karena tahu ya potensi bangsa indo Nih, jalan mulu poro wali di sekolah ini oh ketemu bongso api sekarang ayo dileboni singa, singa ape? orang pedih dapat diri masih ya sekolah ini orang putusnya nabi mesti ya jubahan tapi begitu pakai jubah mela bu mojo pahit ngerti orang payu jubah ini orang bisa dikutantur, orang bisa dikutantur bomennya kok macul jubahannya masih mengisah Akhirnya para wali omongnya, mak sewongku tuju ora malah jumpai tika ketok lah, jumpai gue jernegi baju syar'i begitu diketok, ketok ketok aneh ilat jawa ratu kerub ain tuh ninggo mulu sharun tadi ini sarung, saruan tadi saru sarungan mulu dong, jelas dinaiku, lemul <laughs> begitu sarung niki di pelinting wong aurate wong lanang baina suruh waruk bantar ini udel karo dengkul akhirnya ngependole nih gini mula takbiri jawa, Allahu Akbar, nyantol mula pendolnya ini, mula yang bisa kiyai biasa, Allahu Akbar nyantol, nah segera gelap sarung, uuuh, uuuh kuatir melorot ini budaya Islam durung teka orang gini, wesru wisru kunfis mengenal bineka tunggal Ika Kenapa mengenal Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa berbeda-beda tetapi tetap satu Dulu perang agama terbesar ini Meriki. Jadi ini jadi orang tawur Bapak Komo Nusantara perang agama terbesar Antara Hindu, Bu, Buddha Wangsa Sailendra ini agama Buddha Wangsa Sanjaya agama Hindu Wangsa Hindu jenengi Raja ini sa, Sanjaya. Sanjaya Apa jenengi Panuku Wangsa Sailendra Rojo jenengane Garung garongi ganas sang Hindu Pateni, keruwang Hindu Pateni, sampai enam Panuku tidak mau jadi raja, minggat ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resiguna Dharma. Tapi si Garong tambah keras gelaris Semaratunga, petuk, petuk Hindu Pateni, sampai akhirnya Semaratungga memenangkan perang karo wong Hindu. Tapi begitu baru menang perang, pengen gawe candi, iso wong goblok ape? akhirnya carilah arsitektur untuk bangun candi buddha penuh orang hindu jenisnya panukoh niku. akhirnya arsitek hindu membangun candi bu buddha lahir lah sambara Budura yang dikenal dengan boro buddha rutan walau akhirnya begitu sing bangun candi ini wong buddha, orang hindu anak semaratu yang jenisnya pramodawar Pramodawardhani jatuh cinta orang hindu Hinduiku. akhirnya orang la anti hindu dua anak sici seneng wong hindu hindu ini rapik, no bunuh diri Akhirnya ya terjadilah pernikahan antara anak raja Hindu dengan anak raja Buddha dengan orang Hindu. Walaupun mau gawat yang tetap akhirnya pernikahan Hindu, Bu. Udah mulai sampai 1000000, 1010000, 200000 nangleren. Nggak nangana mujahadah jin. anakmu repot, cinta cinta repot jinang nang jinang gue, jinang gue, jinang gue, jinang gue, jinang gue, jinang gue, jinang gue, Prambanan bala Putra Dewa pulang ke Palembang membangun Sriwijaya ya wis ribut agama Sriwijaya jadi besar Sindok ke timur bangun Daha Kadiri tidak ribut agama besar bangkit Majapahit sudah tidak ribut agama Majapahit jadi be besar maka kemudian dipersatukan dalam bahasa emputan tular bineka tunggal Ika saling jaga dan itu tumbuhnya dari Trowulan Mojoker erita. Saling jaga, sing Hindu Joko Gerejo, sing kerucut di Joko, eh, seng Hindu Joko Buto, sing Buto Joko Hindu. Makanya zaman gak usah kaget net dino iki ono dino Natal, sing Joko Gerejo Iku Ban, itulah warisan asli bangsa Indonesia. Tuwo Joko Krido harus sudah dibuktikan neneng Bali, sing Joko masjid pecah, pecah like New Zealand begitu, bang apa orang Nasrani keras dengan orang Islam sing joko masjid Wong Nasrani Nasrani nih mulai Riantoro sampai terbunuh niku ya Wong Mojo Kerto, karena apa itu Dharma Bakti untuk bangsa dan ibu berarti berarti lulus rukun sedikit biar orang Medidi Kiai ini teko soalnya ngerti harus membuat bangsa bah harus dengan kono kentan fongsol nek Medidi ada hati kau yoki Kiai biar teko apa ulama teko jenengnya Dawo Kayak Pulau itu nih, gini tengah Arab tauhau cenderungnya, Ashshah, Al Fadil, Al Alim, Al Lam Al Karim, Abdul Karim tauhau dia. Tekan Jawa, kiai, ngono do, i, ngono do, tauhiti nengi. Buang gak celuk kiai, rumang sani ijen tiba kiai kira ijen. Ono koncone kebu kiai, selah, selamat. Ono tombak kiai, ple, pleret. Ono kiai Semar, ono kiai ha. Haji tadi bir beda beda tetapi tetap sah satu itu prinsip bawang Indonesia dengar nih lo mulai teng mikir nih gue sampai sana masih beto beto jenenge cici masih yoharpeti tio nengkene dealer yamaha harpeti ngarani mio tekan kampung jenenge hun. honda honda mau apa mas mio oh no ya biasa nengkene ayo sales honda piratimo tetep mio mio, dan ini bosnya begini mio masih yo ericking yo ya honda, angker mie instan mesti sarimi, masih yo mie sedap masih yo indomie sarimi, teng mikir ini angker angker pompa air mesti sa sanyo, angker pembalut itu mesti softtek, <tik> <tik> itu bahasa kita di Nusantara rukun ana celuk kathok jin mesti le lepis. Makanya rukun celuk kiai ngene toh, kiai berapa bahasa Arab. mulai nek ngumpul jenenge kui hak, ngene rapas Anak kiai Gus kok gawagis, ora cocok kok dulu. Ini gila lha dipahami bangsa ini dari dulu rukun. angker putih mesti lon, londo-londo ndi londo Jepang. ini kapan londo kok Jepang? yang kayak begini, ini dan ini dibangun rukun. Dan tidak perlu keributan-keributan. makanya para wali ketika teko menggunakan bahasa sih, sih ini ora koyo wong saiki kepingine boso bahasa mana no? Kita ini puluhan bangsa dan itu diwariskan oleh para pendiri bang bangsa. nah Isomuni dalil macam-macam ngaji ngajine gacara Jawa para wali bientul. Oh, iki apa? Tangan ya Yo, tangan iki apa? Jentik. Yo jentik iki manane jothate barang ilian yo. Aja nyolongan. Ora dalil asar iku asar iku tu faktu ediauma. Hadise law anna Fatimatu binti Syarikat laqattu ya Cente jothate barang ilian yo. Iki tak jenengi jentik seling njen sliti pitik. Hmm. Iki jari manis, dadi wong sing manis sing aja manis-manis ra rae iki penunggul tadi wong sing unggul ning aja sombong. Sombangi penuduh tadi uang, nissan udu ke uang siro tadi jem, jempol, udah, oh, nono manten, celali ngarep pikir ngayi cengkir gedang tap, tebu aku si kenceng pikirku, mantenku wis tak geget geget, wis tak kadang kadang, aku si mantep gedang lebu. Oh, no. Orang kok jauh bukorni cewiora, oh, no. kalau tukang hiasan ini kita tambahi wortel, kau nang wortel, ya nang untel untelan. Pak sederhana coba, mama biar ini orang berdiam berdiringunuh, rukun masih on salat, masih on neng gerejo, masih on neng pure, cenderung itu tetap sembah, sembahyang, masih on belajar Quran cenderungisan, santri padahal itu aslinya sahasri, santri mestinya telmi dan murid, murid, dan ngono itu radikusinau nih, pengsaiku pengen ketok aslinya, ketok napa? Lho ngono para wali jubair copot lambene dadi takwa kathoke kathok iman kathokan misir jenenge sarung lho ngono tho ana pemimpin kok rodok rapas pas ngono kuwi ya nang apa disindir ngangge gundul-gundul pacul ngono tho gundul iku sirah rosun pemimpin pacul barang ono duit barang papat ra entu ucul ndas niku barang papat ini guna apa? meripat gudelok rakyat kuping gungurung kok rakyat irung ngambus rakyat lambeh gunuturi rak rakyat. rakyat, barang papat kok ucul gundul kok barang papatnya ucul pacul meripatnya ramur rakyat kuping rakurung rakyat lambeh raiso nguturi irung rakambus ya gundulnya gembeh lenggan ya gemlintih ini ini gembelnya kan nyugi wakul nyugi amanat kok gembelnya kan glem gelimpang amanatnya kok ka Acer, mulai para pemimpin yang blingking kok mulai pedat, apa mulai pacul, yo ya nyanyiin, o gundul gundul, pacul, monor orangnya, nggak ribet, mau wow, biarin kena, kita ulang ulang, cowo dulu, gue koro koro biasa, wong Jawa nek mati, ya nek mati niku urip meneh, cenderung diingkar nasi, tapi wong Islam nek mati bablas, inalillahi wa inna ilahi. Rojiono, ini orang langsung ini le orang, no le urip ojo lali sangkan paraning ning dumati supaya ora lali sangkan paraning ning dumati, Wong cowok diulang nembang, soale Wong cowok ini gusenenganin nembang, senengane nyanyi, romentok Wong cowok ya tetep nyanyi, romintok tak dani, mentok tidak dani, Wong cowok ilu gue warulintang yang nyanyi. Yeneng tawa ngono lintang cayu nembang pucuk minggat ya nembang dang bali osri ya nembang Perus semut ya semuti dengan anak-anak kebobongkang Nembang, Wong oh, Jawa hobi nembang Bahkan wong oh, Jawa gue duit tembang Sama orang wong duit, jenengnya tembang silet. Wong Jawa tok sing duwe tembang silet iku mek wong kene tok demo silet ditik kan ayo kan kendang sebola ayo boleh Jawa. kawang pitik Jawa pun duwe. Lah sampean cari anu niku digogling ayo. Referensi tembang silet tak donya orang ini kawang Jawa tok. Moe silet kuwi kan ayo lemulang-ulang bang Jawo ini gue nengganggo tembang dan lagu lebihmu mudah mulau popo dilakokno nang pondro ya dilakokno Oh, jauh ya, apa maksudnya hanya enak? Ini nabi, ular-ular keliru kafaro, ular-ular kerukuf, ular-ular, ular nih, maka pilihannya adalah membuatkan pemahaman tentang kematian yang pahamnya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun dengan ukoro, tembang jauh, jauh-oh, tembang ijen nih, tembang mojo, patung, nurang beh ni, mojo pati apa toh? Wongure putri so mojo barang pak. Papat barang papat itu kancane nyawa medon alam tuh kancane medon kan papat sebelah ki iblis loronya sarno Sebelah tengen malaikat loro gandol gandoli lila ku jenkorin jin korin karo hafa ngel maham ini ku mulo ke dulur papat limo pancer mulut ngono mulo dulur papat limo pancar ini gimanggon jeroro rogo lah, rogo meriki mongan mangane wong tua, metu dadi huyuh, metu dadi taek, metu dadi umbel ono disimpen tadi nutfah di gawain ya anak makanya nutfah ini kita tuh segumpal darah darah tadi segumpal daging daging dileboninya nyawa sangang sangangulan, me metu proses kasingisasi selesai hmm, kesinggisasi ini rampung metu lah metu kan tergantung sing nyita wong bungkus mawon yang nah, si pesek ya metune pesek yang si nyetak bangir matuhnya bangir yang si wayu ganteng ya niki metune. ya ngerti cowok ini pintar <laughs> nih <laughs> niku. nah, mau coba pat Niki ya mula dulur ini pancer ini tidak butuh apa-apa bisa -apa. ngangguk dulur itu, mau dulur itu ten? pengen bujuwayu, nih pancer pengen ngangguk dulur tengen. ya mau coba ya Rokmanu ya Rohim, ini ngangguk dulur kawasan, nama tak kaji hajiku jaran go goyang. Waduh, I love you, nih Pengen roso di dulur tengen lah, haulah wala, <SILENCALse> aku wadah ilah Ilah, di dulur kawasan, nama tak kaji hajiku bandung bondo pengen suka, di dulur tengen, ya fataku ya rozak, sholat du Tuhan, di dulur kawasan, ya gua piti cemani, muka gunung, ka Kamu mulai ya waduh mamon No mulai kiai karena dukun itu pada kiai kok tirakatiku kuat ya dongan nih mandi dukun rata watus tirakatiku kuat ya dongan man mandi sami mandi nih mulai sampai gula ipite hilang tak kiai yo ya ketemu tak dukun rata watus yo ya ketem ketemu pada padangi kok cuma padangi seje, si se cici padangi lampu si cici padangi omak kobong gula ipite hilang ngagi sentolop ipte ketemu ngagi pelarat di kedel tiobong ipte ketem ketemu, ketemu sentolop ipse itu baharin teh kok Oh nopo nggak mengbidani nar karo nur, loh. Gue berarti wali bes ngaji kitab ikhya ul ulo, muden nengi nek ini emang gara ngerti bidani nar karo nur. lu lo tembangnya menungso kang kawitan senengi mas kumam, bang Nopo kemambangnya nyowo merdu alam du, du kemambang sambut ngapati mito, mito nene bes baru mas kumam bang menungso ngalami tembang mi, mi jel, mi air lanang we. Kau nek lanang, wedus, luruh ake. Kau nek witok sih, dan nek bantu. Iya sih, Cis setengah. Cici karo, manu eda on. Loh, nih gua micel, nevis barmicel, tembangnya Kinan. Kinan, tila, cilik-cilik, nih gua sangoni, ganti agomo, ganti akhlak di bulanga ngaji lebono TPK lebono TPA muloh Pak Bupati bikinkan TPK TPA untuk ruang belajar anak-anak kinan kinanti raglem ngaji sado ngaji <guluh> wayang ngaji ora lu nanti kok lali urak lebonan kinanti akhlak kinanti agomo anak menungso susul tembang si si nom wis bakal dati cah nom mulai dap daplek, nane bar sinom tembangi asmoro, Nau mulai ke taman asmoro, taik koceng roso cuk, coklat, hmmm, aneh lebar asmoro tuh tembangi gam. gambo bakal jumbuh lanangit, mulai membangun rumah, tangga, nane mesbar kambuh membangun rumah tangga, petuk tembang dandang gu, gula ketemu dandang pahit ketemu gula le, legi merasakan manis pahitnya kehi lupa deh itu bocor bagus ganteng kalau Pak wabung itu gula oleh bocor rupanya rata udah juga jenengan ramal tokel pahit itu oleh dandang dan bertandang berdandang gula hati-hati tembangi dur durmu wiswayai berdharma bakti cara gedang metuwai gue pakan manuk cara pelem metuwai gue pakan co coda lawai menungso sopo mana buah kehidupanmu Kedang ramat tebang pakan sapi, lah menungso tebang pangan sopor, orang doyan maka dharma bakti tenaga, di tenokon, di ilmu tenokon ilmu dharma bakti kan di pondok keluarkan harta benda, Bendamu itu jenengan dur tur, turmo, turmo, orang yang berdharma bakti hati-hati menungso kesusul tembang pang, pangkor, ngerti-ngerti weswaya imung. Mungkur dengkul wes mulai lino untuk wes mulai pro protol meripat wes lah lamur waktu sinom gambar nogo neng dodo mangap kok wes mengkeretadi gambar cacing lagi nah, pangkur wes na mungkur tato mang nogo kok mengkeretadi cacing tato manuk garuda kok wes mengkeretadi nah, emprit lagi wes pangkur na mungkur na mungkur <tuh> nang belum macet rakyat ketang setahun bisa nrio Rioyo, yoi yang mau nih ubur uber bal sedihnya kuat di lapangan saya itu berputu ini raglum adus melet meletnya namungkur, alhamdulillah pangkur koran mungkur kesusul tembang megat roh copot roh sok sokmane tembangnya ma mati terakhir tembangnya pucung menung someng dipocong seluku seluku ba hatok lebok ke lawang ciut mulowong tuwek jenenge buyut siap-siap lebuh lawang ci <tuk> Wali umbiyan ngono pinter deh Nenek nah, melepuh layang piong malaikat mongkar Naik mesti takon nih, marro buka Allah Allah Allah Allah malaikat, apa wak? Langsung malaikat oh, jodoh. Lagi muni Allah Allah Allah apa malaikat Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Joko Rotoran di Alif Batak, di Weni Hono, coro. Kok, namanya sekarang belajar, Uw, sono pengajian ya, teko, regi loh, loh, cara Nah, teko, kok, turu. Merah, ya, apa ngaji, neng melek, berarti mata nek ngaji neng rungok, nong kupingnya, nah, neng turu, berarti pokong ngelek, singa, ngaji. Ne, mulai neng ngaji, kok, mulai, lugu. Lha nek matane kecatet ngaji, nek turu berarti bokonge thok sing ngaji, lah ganjarannya moto gampang ilang. Beruang wow hilang wah ilang ganjaranane. Mulih sesuk ini di ganjarannya ngaji? Kelas ya Allah. Gini ndi moto telas, kuping telas. Sing ngising ndi? Sing teng bokong tesih. Hitung bokonge wa syadu arjuluhum. Oh iya bokonge bokonga. Ya bokongmu mlebu swarga. eh bokong thok ya Allah. Banyak lah yang ngono, cara nih mau ngaji mulai sampai nih kita ke ilmu rapati nyantol neng akal lu, gua pen pokongnya kecandek pokongnya ngaji lah. Sakwaya waya uang ini ini niati belajar, nu mawon. Syukur syukur sampai nih ono toriko nang me, melu nono mursid mursid toriko neng toriko sing kenal, coto toriko abal abal, milih toriko. Yahiku lo direct toriko, lu aja belajar nyebut asmani Allah, wiritanie pimpinan yai, ping satu kekatahan yai. Nang kuatmu Piro, penggangsal Nang kok penglima nasi ngak puluh lima sopoh ngono. Jenengan kan sopir kuduh moco plang, rumlek, melek kuduhkan penumpang, turung ngorok tekan gun lho, kuduh di saman, ngono, sak waya mati kecanot mati nih, wong belajar mati belajar di Ngapura Gusti Allah wah si wali dia kenapa Nggak menabrak sebuah bang bangsa, karena kau nabrak bangsa kau nanti kini ya nanti terusir lagi dari tanah nusantara tarah lo nih aku mulakno ini saya kira belum belajar, takut nih merobuka, hei merobuka, hei ha ah, he ha ah, he, tapuk pak canggah guluh nih kek, mele uh. cemplung nonroko dihudek angkat gantung kau siwar tutuhi mudal madil kau tarangan bodol digecek ajormu murkaya gedebok bo bosok mulut pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur, tarangan bodol ketebok, po bosok loh hmm. rah sayki muni yang keulangan Hindu tapuk lampirmu sayki sengerang itu kan pelajaran Hindu cari sopo Hindu kok ngulangi ngunura lah niku begitu lagu Nesta Sunan Sunan Bonang damel ke gamel Kamelan muni nih nang neng nang nong dang dang gung urepiku nang neng nang nong yo nangkini yo nongko no nengkini ngaji nongko no nyolong pi urepiku kadang ape kadang eh elek kadang nabu terbang kadang nabu boh kok nguri monu ne ape terus mau ikat elek terus epe ane menuse kadang kabeh kadang nang ning nang nong dang dang kung urip nang kene nang kono nek pungkasan api apik dang dang kung dang dang nang-sang yang akung dang onang Gusti Allah lho wali nek ngulangi bareng diulang-ulang-ulang-ulang iki mulai iso baru porowali membuat sistem baru sing mau raja hamba kawulo gusti bikinkan hidup bersama namanya musyarokah sing akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat Sing kawulo mutlak raja hamba tidak punya hak apa-apa dilebur jadi kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati maka tidak ada raja tidak ada hamba tapi sing ada orang yang saling bertanggung Jawab, dan satu-satunya bangsa yang mampu menyebut warganya dengan sebutan Rasulullah Raya hanya ulama induk. Indonesia, nah, <tuh> oh, <tuh> <tuh> <tuh> Indonesia, Leningu. tapi pokra kroso, pokra sing kabulo, oleh Munikulo, sing hamba oleh Muni Ambo, sing sahaya oleh Munisaya, sing abdi oleh Muni Abdi, sing pukulun oleh Muni Ulun. begitu wis ya, ini hati-hati sampean. Neyuang agomoni beda serang-serangan jendengi ka, kafir ne wes ure bareng jendengi dim diminane saling bertanggung jawab jendengi roiyah utawa ora ra, rakyat muloh ne wes rakyat ojok boh kafir mana ma mane muloh kiai sebut dina kafir sebab iki wes roiyah wes sebutane umatik kanjeng nabi ne roiyangum polo jolali rembukan sengape pasahir humfil amri muloh lahir tembung musa itu tembung Quran Nek musyawarah menang menangi Dewi tafas aku film majelis ruang musyawarah jenenge maj majelis dan nempesudah di majelis ngangkat pemimpin wasiak kursi usah mawat kedudukan pemimpin jenengi, kur kursi lunge sing bangun kapek poro wali muloh daerah-daerah yang membangun basis poro wali dua murid Aryo Abdillah neng Palembang bangun royah bangun musyaroka di murid di murid Uh, datuk ribandang geser sulawesi bangun royiyah bangun musyarakah dua murid hatib dayan pindah kalimantan Begitu lontot toko diserang bareng-bareng maka mereka bersatu semua dalam wilayah wilayah karena ikibian daerah iporowa wali dan wilayah itu disebut negara kesatuan republik indonesia dengan ini lah karena wilayah ini negara kesatuan republik indonesia maka semuanya berbeda-beda, tetap sah. Satu agkomone opokeneon, duit kendero no, Muhammadiyad dua gendera Muhammadiyad, bahkan coca cola ya dua gendera, coca cola, tapi untuk menjadi simbol kebersamaan membangun dengan merah, bu, putih, gendera, uh, no, putih, kenderon, putih, kenderon, putih, kenderon, putih, kenderon, putih, putih, oh itu buri ke apa, oh lambang, lho oh, merah putih harus bener wih. bendera merah putih itu yang melambangkan kerukunan sabang merah ini genti roh NO, ya NO tidak, yang dua walaupun kita begitu cinta dengan bendera NO tapi untuk urusan bangsa tetap merah, putih, oh, Hai bisa walaupun kita cinta dengan slang, genti rohnya tetap merah, putih, gak bisa, genti roh slang adalah gentera kebangsaan Indonesia, ya gak makanya waktu itu ketika merah putih ini kira oleh Tekno Londo karo poro kiai gele dua rumah londok curiga caga omah di paringi gedang isi curiga paringi tebu isi curiga diparingi paringi kelopo isi curiga paringi pari isi curiga kalau tumpeng karo ingkung ome omah tau begitu tumpeng ingkung entek padinya mengering tebunya mengering kelapanya mengering rontok gedangnya rontok yang tersisa tinggal merah bu putih ini bentuk perlawanan para ulama dulu begitu ditambah biru suwek karusan santri, maka merah putih kemudian minta darah dan nyawa di Surabaya sampai terjadilah perang 10 November November demi apa tegaknya bendera bersama merah bu? putih? lu zaman semua merah putih jaluk ketih, jaluk nyowo saya ini jaluk ngine, tok ya kakek alasan. Seng musyrik, serik, seng binahiki mesti zaman perang, bahuju teramelu gitu. Atau jangan-jangan liane perang, bahuju itu bener jatuh. Jangan-jangan lo kita ini ya. Coba Kiai Hasyim Asyari puluhan tahun di Mekah. Ngapal no sok ke Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasaitur Mu'ti, Ibnu Majah, mulai nggak bete buireng. Kurang Kiai Opo. Tapi begitu disodorkan apakah bangsa ini memilih ketuhanan yang Maha Esa Atau dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya Giyasim lebih memilih ketuhanan yang Maha Esa Tanpa tambahan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya Artinya apa? Semua sedang berpikir bang Bangsa Loh kok saya apal hati seluruh Kupingin kami khilafah apa? Yang tak tapuk lambimu we. Sementara khilafah dipakai oleh takiyudin anaphani untuk membebaskan filistin gagal dia di sana. Ikhwanul muslimin dipakai oleh hasan al-Banna, memerdekakan mesir dia gagal. Produk gagal arbekore ini sementara kita sudah punya kekuatan bangsa Indo indonesia. Pinter cok gendeng dengan apa makanya kita ini punya bangsa. Nah inilah yang akhirnya mampu menjelaskan karena kehebatan para pendiri bangsa akhirnya Arab yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia ini sebabnya wali yang ini makanya kita rawat kita rawat saiki wali kholi. Sebab awak dewa niki dipengikut Deborah, wa, wali murid Deborah ulah ulama agar kita tetap sadar bahwa kita ini berkedudukan pada muridnya ulah ulama. Nek muridnya nabi, Wong Mekah ngono, jenengi soka, soka apa muridnya soka apa jenengi, tapi in muridnya tapi in jenengi tapi auta. Biinlah wajib muridnya ulama, ijennengi pola wis, tapi udah, tapi udah, tapi udah, makanya kita ini adalah orang Islam yang ada di Indonesia orang Indonesia yang beragama is Islam, munasari put, loh ada singgotton singgotton lah nih ngocelo Allah segera singgotton singgotton, ini pakul dapat ya cow, rawon sing tukuk nang kerobokan sing, singgotton raya ribut itu Nah ini kesadaran melane kita kol, ini kini kol, saya cuma tilku berceruk. Oh ternyata kita ini Islamnya sudah datang dengan berliku. Liku, wis atau petuk nabi, wis ora, beruk epora ula, ulama wis bejo, wis kebagian agama neal. Allah seba, senajan sebagian, rapih, ah. ak, ag, Quran, terung puluh dos, wis maturnu, awak dewi kebagian, yasin ana sing kebagian kulhu ana sing kebagian semelaher rahman rakim mis matur alhamdulillah ana sing kebagian setahun pisan rio, riyo hati alhamdulillah wis kebagian loro niat. Karu dola. Dola, alhamdulillah kebagian Ayo disyukuri dadi wong Indonesia dengan agama Allah Indonesia. Angko disyukuri mesti ditambah karo Gusti Allah. bukti mbiyen ya hayu ya kayum kliru ya sekarang muncul pondok-pondok Al-Qur'an. Al Allah Akbar Allahu Akbar. Matune lawa bubar lawa bu bubar tapi disyukuri saiki lahir pendidikan-pendidikan Islam pendidikan. es, es, lah saiki wong ora eh, syukur mulo ruwet kei persipteno rasukur, beruang kuno to rasukur, beruang solawatano rasukur, berota hilano rasukur. Ini kita harus bersyukur higio, apa mu dewe. Akhirnya bangsa yang tidak bisa bersyukur dihadapkan karo Gusti. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Talkin, rasa tak ada tutup pahala Iseng ngulang ya orang ngerti tutuk pahala kok Anda pengen ngerti mati ya Nah talkin lah tutuk tutup pahala Ini yang ingin mau cari ke Yang ingin mau Dahlil tahlilan aku ya orang ngerti ya Aku ya wis ngelakoni Aku tahu wai dalil apa Aku tak tahu tak dalil Nah aku berpikir Aku tak tahu tak ada tahlilan Aku tahu tak tahlilan Tapi tak tau tak ada opo masa lu takut heli non gue takut gue ngapa, wong wong tak alili, orang tahu balik orang kau jual, lo lo keludak balik menengun yo, orang balik ya tutu, neng, bukan itu dongane bangun rep nang wong mati gue tak tekan, ane ratri mo tak dongak ngelek wong matimu yang neng, kamu kau si mati lu pun drokong, neng ratri mo, mau podo raket ratu tutu, kau raba papa masih lek ratu tutu Gak usah ayo disyukuri Duit tokoh noseng mati saya gelombang tokno panganan syukur Disyukuri ayo cukup berbeda-beda Ini kita akan ngapi ewong eh. Begitu melebur ini sholat duhur urai sos setengah rolas Mungkin yang si sah Sama matur nuwun kia ini gelombang teknik tekan setengah lo, Luruh Ala Akbar Ala wakwara Rum obana Arobanah nerung teko yo tombol hati, wis pegel nambah niat ini dewi ya. Nekak teka-teka baru kiai ngamuk, Diurugi jangan jangan. Iki lapis kutu mater nuwun tante Dewi Kiai sabar yang ini. Terus Allah aja bang. Nah ya Kiai ini ngerti, Makmum mungkin lagi pemancar lokal. Nih pemancar Mekah, kono yo ya, khusn. Nih pemancar lokal sinyale kadang teko, kadang i hilang. Allah Akbar, pak Soliwat sinyale hilang. Kono ding-ding, pak Soli hilang sinyale. Kono keretak-keretak ya Allah kerupukku kudanan. Long sinyale hilang, kadang kono, kadang orang yo ya, bocor hitam, tambal, nah, nambal bocor, enggak gudi, diger. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Rasanya protes diger kok keretek-keretek. Sokapatnya pikir meneng, sokapat muridnya nabi, pikir meneng, hati nenang Gusti. Allah, nih, no, wong kene dijak menengnya turu. Udah, <susupven katanya> okay, udah, udah, udah, udah, udah. Aku cek keringi, konek keringu, nuruk, nong. Nah, nih, meneng tak kedok-kedok pun udah mau copo, boh. poso, so, kiai kene yang ngerti, uang poso so kene timbangannya melek, uraku su turu. ini melek, uraku su, wong guru jambu, baru pelem, uraku su. Wong Mekah nek poso khusuk, wong metu omah perlu padang pa. Sing pengen mangan padang pasir iso ya, apa ora. Ha neng kene perlu jambu timbangane melek turu turu turu turu turu turu. Ngetali nopo ya? Nau muso iba ibadah. Lah nih, wong poso iba ibadah warang turu terus kiyaine sepi lungo nguning pasar tuku mercon. Akhire nah, yo dar-dar dar. Mula mercon di nusantara adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ora sun eh biasa mohon tengah mengi, wong seneng turu, akhirnya wong kampung gak bikin terongan, truk truk truk truk sahur, rasa sahur sahkarung, sahur rasa sahur sahkarung, doa dikita ngurampung nih ku halal bi, halal lebih biasa mohon muridnya Kiai Atuh, wong ini udah tahu petok Nabi, lu haji yang antri nih kesuwen, nek kono langsung lebuk ini antri nih perung tahun, supaya lekwahti nih nempel no gambar masjidil harus sih se aku Rono neceleko nevis daftar terus latihan latihan neng ni tengah lu nalun mojo lampaeng kalau macetan nih hati tenan dan kapai trip triplek terus lu ngok haji di ternon asrama Sukolilo Surabaya ya sing lu ngok haji lebu asrama sing ngeternon paling kebun binatang suro oh ya biasa mau Islamin mau ngerasa ribet leneh neng sekalian ngerti gue indah Islam disyukuri mawon Orang tahu pedok kanjeng nabi Nek pedok nabi ya selama ini kayak Rasulullah. lelah saya kerap pedok desa-desa sodan ya diulangi kenal nabi kanjeng nabi Muhammad lahiran yang Mekah di none Senin rolas mulut <laughs> oh cantik sodan ini lihat <hari> kan ini santri ya. Marhaban ya nurulaini marhaban marhaban santri nom santri tua ya ada ya nabe ala alam ala biasa enggak ada sings mengani ishari terpangan anak kehala Laini menjelaskan betapa indahnya Islam itu ketika jauh dari Rasulullah. Allah. Sang senangannya dangdutan ya dangdutan. Ya Rasulullah. Allah. Salamun alik. Ya Rabbi Aisyah. Adfadayaji. Ya uhay lajud Di wal ngarami Ya uhay laljud Ya uhay laljud Luhai senangnya Masih baru Lalu indah, lalu Islami santri itu Islam menggembirakan Islam yang indah, orang kok mm seksen india ya rasul langsung nyantol seneng cowo, ya cowo nan ya, ya Nabi Zalam Alaika Ya Rasul Zalam Angliya numpah Ya, iya Nah iya bang Maksudnya bang, seneng aneh cowo Lenggit alangetan, ngertin gila Indahnya murid ulama Wah, akhirnya dibangun para kiai, para ulama Seneng karo kanjeng Nabi, akhirnya wong Jawa wis, Seneng Nabi Mulu akhirnya menggerak solawatan sholawatan Seneng, senajan orang paham Kau tekan Habib Syekh, solawatan model Yaman Ya hanana, ya hanana, ya hanana, Ya hanana, ya hanana, ya Nabi Muhammad Lali kalbadlu min Allah Aha Aha ha ha ha kok kok kok ya hana Ah kula nah. niku nirokna kokok-kokok ki sing ra isa Lha nek ngarepe ngono tatawan Pas koko kokok e ra isa kula seneng kok ketekan selawatan model Habib sapa seneng oh panci ulang seneng karo Kanjeng Nabi saking senengi tapi ra ngerti Sebab ngerti di akhir, gok kendiro. Oh, terkendiro seleng ngomong gak? Kendiro Ivan Falas ngomong gak? Kendiro Palpalan ngomong mungga Wah, giro nuselawatan. Iya, wah, oh, giro gak? Wah, giro gak? stres giro gak? Wah, giro gak? Wah, giro gak? gak? Wah, gak? Wah, giro gak?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 merasa keumur wang sereneng itu ekspresif kok yes apa oh, antar Samsung, antar padron wang sereneng iya mesti muji-muji ketbiyan wang seneng itu memang memu dek wajahmu seperti purnama masih budak ya purnama wang seneng kok ya rabbi bil mustafa balik maqasi dana mufir lana ma'am Allah ya wasi'alkan wah itu musyriq itu masa bil mustafa balik maqasi nabi kok gak wakna no, khajat nabi Allah musyriq itu lah kalimat seneng kok kok hukumi fakir ya konslet. kok itu kalimat mahabbah jangan menggunakan ilmu fakir ini nah, ilmu fakir kok kok hukumi salawat mahabbah ya bubar dek Sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku. Laiku ne cara fakir ya, musrik mau sarap dosa tino mati lah. Kalimat cinta niku aneh, ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Laiku ne bahasa taburan. Das musa monu gede nih ambalin nih. Dengar nih ini bahasa mahabbah bahasa Jin. Cinta, biasa. Rumah irama, pacari mati. yo Aneh. tahu rumus dunia. Emang gue ngerti rumusnya dunia? Oh, Kaya Gusti Allah. Cinta itu dari dulu begitu. Gusti Allah hilang. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang lagi musrike tanpa dirimu hilang, saya orang di Allah eh. pacar hilang takut gusti Allah, pacar hilang SMS takut pengiran, apa wow, namanya ini cinta ini lucu. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Pacar hilang takok gusti Allah. Duh inilah yang terjadi, loh. makanya bahasa cinta ya, sih seneng neng nabi, penuh ekspresi cinta, cinta, mulai nunggu no, ribut, bahasa cinta gue sok gelut sama saya jalan Rumi di pidato, woi hey, kubal, nopo saya, Gusti Allah rugi di nonggi, aku sing padil, Gusti Allah rugi aku padil, ngomong, ngomong, Gusti Allah rugi pingamur, musyrikku, Gusti Allah rugi, kusti Allah rugi rugi Gusti Allah aku Wah, dinoiki Gusti Allah rugi aku sing party. Naku iso? lah aku kalo Gusti Allah lagi jatuh cinta sama Iki Allah Iki jatuh cinta sama aku. Aku jatuh cinta sama Allah. Aku oleh Gusti Allah dateng sing mau berdiri ngono. Party aku lah, Gusti Allah oleh aku ngene rugi deh. Eh, bahasa mahabbah, bahasa cinta. Mulujo reaksi oner. Nekarubung yang lagi menggunakan bahasa yang aneh itu. Ono wong pidato. Hmm aku bisa melayu kau rohmati gusti Allah rohmat tinggal melayu rohmat uber aku orang atas uang yang ngamuk apa uang ada uang kok pidato lah, melayu kau rohmati Allah tau piling pidato mana aku keting bareng hak bareng hak keting itu nanaku tau wong tambah ditempilingi pidato mana raka pok pidato mana mana gusti Allah raduwe aku duwe jadi aku duwe se si gusti Allah raduwe Wah pokoke lho tawam teu empilinge akhire ngaku. Kowe mlayu tekan rahmatin Allah maksud maksudmu piye? Ono oh, udan aku mlayu. Lah <laughs> <laughs> kowe kok gething karo barang hak e kowe critane piye kok barang hak kok pok gethinge ku. Lho mati ku hak, naku mo aku gething mati. Lho kok jaremu kowe duwe ning Gusti Allah ora duwe? Ya iya aku teh bojoku, anakku Gusti Allah ora duwe kok jaremu maka kalimat cintaiku lucu-lucu seceribut? <tik> mulai kitab wisotul ambia menggambarkan cinta yang indah itu cinta yang mana umprit? Mohon umprit itu digambarkan jatuh cinta karo kasih sing mitok. Nah, itu ngerayu. Di samping singkasaran Nabi Sulaiman, lali dengan Nabi Sulaiman itu ngerti bahasanya mana umprit? umprit? Apa mas umprit? I love you. Pret. <tik> lanang <tik> Aku cinta padamu, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini? Kalau aku harus meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini, akan aku hancur leburkan kerajaan ini, akan aku rebut mahkota Sulaiman kepersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Empret yang semeneh Nabi Sulaiman kerungu karena guyu alapret lampimu. <tik> Lengana nih ya, emprit ya enak nih kamu, ya Sulaiman. Jangan begitulah. Aku nggak mungkin menghancurkan kerajaanmu, tapi aku, kamu mesti ngerti ya Sulaiman. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Tuh <tik> oh. oyo oyo ini lo. Ini kita terjadi di zaman ah akhir umat Rasulullah sing onon neng mojo. Kerto yang hanya ketemu para ulama ulama ini, lewat sebelum sembayang lah ya, lewat capek tuh, cerewet. Maksud ya Allah, saya sok petok-petok karena Nabi. Salamualaikum ya Rasul, eh, sok apa sok ya Rasul. sampean petok. Ya Nabi salam alaika Paling Nabi tak kok, ini rombongan kondi, mau <laughs> sok kerto yang nabi. Laku apa? Raul layar. Lalu nabi pernah pernah bersabda kok nabi satu pagi shokapat iki ngumpul di dalam nabi ternyata kaum nas yang gak wa banyu girpane nabi kotong girpane shokapat kotong girpane gak ada banyu akhirnya kaum nas yang gak banyu akhirnya nabi ngetok notak na saking asta nematu banyu turun ini adus kape ngube saking senengin ya, nabi terus ngendikan heh imanis shokpas yang paling ape di dunia Iman penjenengan yang nabi menghela, aku pantas iman, aku perut Gusti Allah. Oh, iman yang mulai kate, eh, mulai karyawan ini Gusti Allah. Ya, apa loh? Biasa, iman ini sok rapat. Ya lah, sok rapat aku, rapat, rapat eksos iman, ni. biasa. Nah, iman ini sultan yang nabi saya, iman ini umat Uzaman akhir, saya nggak tahu perlu aku nengkelengan terlalu aku, mereka lah yang kutunggu nanti di hadapan hari kiamat. Ini tadi awak DW kita masa sing jinteni, almuntador ini jinteni, melakno sama lebih pc pc ini tekol itu, dange, dari mulai akhirnya mau sholawatan ini enak mau mati nabi segenting diulewong nabi macam mau mati macam macem mulai sholawatan ini bak lagu opo yo ape, itu mau nabi dek wong agak, wayang si wayang nih u bosot cowo to api, bahasa Indonesia lah, bumi kunjang kancing langit kelap-kelap Om oh, bumi berkuncang-kuncang langit berkejip kedip elek Indonesia raya apa iya, bahasa Indonesia toh Indonesia tanah airku ganti bosot cowok Indonesia lemah banyuku ini ada <tuh> adan adan ini sapi es ngonoiku disalin ini elek, ayo Allah <tuh> ini dangdut, <-tuh> rusak ayyala sholah rusak oke Allah inilah yang akhirnya kita rasakan hari ini sebagai penerus Islam di generasi muridnya Allah. alamai ismi ini biasa campir lagi hahaha Nah, ini, ini ini ini mulanya ya, begitu kita call ini, oh iya, muridnya ulama, tapi sing hall rakel, murutan rakel, kan lali pangkatnya kita langsung kaya nih, langsung muridnya Nabi karena langsung kayanya, kaya kayak kaya jenggotan, jemputan, kato icing kerang, oh mainnya tadi sirotol mustaqim, rata urus sirotol an amta, an ayam, Lalu mulai kita nih yang diulang, Khol, neng diulang kol terus ngeziarah neng makamnya bah cuma tilkup, kubro, ya akhirnya seneng karena teroloyo, kon ngebum teroloyo, ya nih mau ngono makamnya jeng, saya cuma tilkup, Kubro aja ngebom surabaya, oh, rawani nih mau ngono makamnya sunan am, ngebom ngebum temak, rawani nih mau ngono makamnya sunan kali coko, lalu sekarang reklam kol, reklam ziarah, yup ya, pelang pelung pelang pelung mawon dong, rawonoseng sing petani, lo inilah maka akhirnya kol Ziaro ini menjadi mekanisme besar untuk merawat bangsa dan negara, dan negara maka tidak pernah tumbuh satupun teroris dari santri. Indo, Indonesia nah, ya, saya yang masih santri. Ya, ini, ini, ini, ya, iku, ya, biasa dulu. Uwes dan uwes itu, terus, wah, eh, ngetekon aku tak uwes. Itu indahnya para ulama mengajarkan Islam, akhir Islam tumbuh pelan-pelan, pelan-pelan, dan sekarang mercusuar Islam dunia ada di Indonesia Arabis kehilangan ilmu besar namanya tasawuf, kehilangan ilmu besar namanya kalam, karek pekih tok. Afrika kehilangan ilmu besar kalam, kehilangan ilmu besar pekih karek tasawufi Eropa kehilangan ilmu ilmu besar namanya ilmu tasawuf dan ilmu fikih karek kalamethok. Sing utuh tinggal di Indonesia, kalam fikih sama tasawuf tasawuf. Maka jangan salahkan nanti masa depan Islam dunia ada di Indonesia dan itu Islamnya San, santri. Enten ono enten ono, enten ono. Mis santri. <tos> <tos> lah <tos> ini? Ila ruhi saiki ya gelem semoga arwahnya gelem tumpeng mau saka kotak ya wis gelem gelem kabeh suwu mau Rukyah, gelem gelem gelem kabeh ya apa saya ora gelem Nanti sing ora tumpeng mau kotak gelem ingkong mau suwi-wi tok gelem lho wis gelem kabeh lho saiki sampean podo kabeh Nyadran, mau, tapi bilulwa Liden, tahlil, mau, kalimat taibah biasa. Mari kita kembali Pada Quran dan Sunnah, balik Oh, om, orang tahu lu, aku sudah tahu Lengerti Amma, Ba'du Loh, ini tidak mau Kedima Loh, mulai ngaji Loh, ini lagi Amma, Ba'du, orang yang ngaji, ada Amma, Ba'du, enggak munua ini muka dimasih mawon ini terus terus itu wow karena cerita tentang bangsa dan negara di era para wali sampai di era sekarang belum terputus sebenarnya tak jelas menaik saya ini alhamdulillah masih ngaji bokong ya lubung sebenarnya tak jelas menaik muka muka hol saya cuma dilukuproniki data-data saken nopo parokai bangsa Indonesia Barokai agamani Allah subhanahu wa ta'ala Dan anak putu kita pake dengan setoyok Dates anak putu ingkang sakit beto iman Dukitin ten kiamat Eh, yeah. yeah. saat ini kikol Seh Jumatil kuburus yang teng pergi Sesuk sore Sesuk bengi khol Seh Jumatil kuburus yang teng juk Jogja Loh, kentenan woy Wangi bodoh, yoo iso bodoh Wangi wong sekti <laughs> Makame ngolah ngah. Alay ah, biasa, ewok. Ono seng neng wacu, ya mang kholining kono. Sunan kali joko, ono seng kholining kati langu. Tapi Gustur dulu menyatakan bahwa Sunan kali joko makame uraneng kati langu. Sudah ya mereta kurung tuh, mereta kurung. Kati langu nih, coro Gustur nih, ku meng kantor retro. Enggak ya lah, makame teng bunti, teng bedalem, seno. Senori, riwi, wutur, bahamed, pasuruan, iziarot, yang betalem, bautan angkatilang, uraneng kantore, tapi <tuk> neng <tuk> makame, <tuk> luwun zaman, orang mumet neng neng senori, bautan luwun, lo kekeng kriko, heh, heh, Oke, oh ah, sampai harus ngopi, bernyini, obet, buru terus umne, tahun terus menaik, khol, berikutnya kita bahas kembali perjalanan para wali, jadi tambah paham bahwa kita punya bangsa dan akhirnya bangsa ditegakkan oleh para pendiri bangsa, Saiki kira menikmati dari bangsa Indonesia, memiliki negara kesatuan Republik Indonesia, eh, okay. Al-Fatihah.